mengenal ia akan Tuhannya ter lebih dahulu menga kejadian dirinya sendiri dan kedua lebih dahulu mengetahui apa mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Hai orang yang menuntut akhirat ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau wali dengan dua perkara dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah pertama dari dua mengetahui asal kejadian diri Allah. Nomor dua, mengetahui apa pemulaan yang dijadikan Allah Jelas saja, Pak Ustaz. Muriki sedikitlah tendernya. Kita disuruh oleh Allah taala makrifat kepada sidin. Dan ada sempurna ma'rifat kita kepada Allah kecuali dua perkara. Pertama mengetahui asal kejadian diri kita dan kedua mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah Taala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang diberi nama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah jadikan akan roh alam samista ini. Kemudian jasadnya alam samista ini, makanya kalah bahwa roh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi roh kita ini jadi daripada Nur Muhammad yang dijadikan ini. Roh kita dijadikan dari nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi, Nabi Muhammad adalah bapak roh, Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi... Jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita. Dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu. Banyu itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api api itu asalnya dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jual jumlahnya roh kita nur Muhammad naranya jasad kita nur Muhammad jual naranya jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukakan roh, Nur Muhammad juga ke dalam jasad. Nurun ala nurin. Nang mahadang nur, nang masuk nur. Maka hancurlah si jasad menjadi nur. Hancurlah roh menjadi nur. Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Maka, apabila roh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari nur Muhammad, maka yaitu nur Muhammad jualah nama keduanya tidak lain. Jelaskan, jelas terserah. Maka, hendaklah engkau misrakan Nur Muhammad itu tadi kepada rohmu yang di dalam dan kepada batang tubuhmu jasmani dan kepada seluruh alam semesta langit dan bumi seperti mitra air dengan tumbuh-tumbuhan di mana ada tumbuhan di situ ada air. Apabila tidak ada air di tumbuhan, maka tumbuhan itu mati. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْرْحَيْ Kami menjadikan sesuatu yang hidup daripada baju. Dari seluruh alam semesta, termasuk ruh dan jasad kita. Ini dimisrahi oleh Nur artinya mitra di sini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelaskan? Maka apabila sudah mitra kepada sekalian yang tersebut itu, Insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan nikau kapada melihat keelokan dan wajibin wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Ta'ala atau disebut waliullah. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai makam wali. Untungkah orang yang datang hari ini. Kita boleh Perhatikan begitu- Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat bahwa Tidak sempurna mahatmu kepada Tuhanmu kecuali mengenal dua Pertama mengenal mula-mula yang dijadikan Allah Kedua mengenal asal kejadian dirimu sendiri Adapun mula-mula yang dijadikan Allah yaitu diberi nama Nur Muhammad Adapun diri engkau terjadi dari dua, roh dan tubuh. Roh terjadi dari Nur Muhammad. Tubuh terjadi dari Nabi Adam. Nabi Adam terjadi daripada tanah. Tanah terjadi daripada air. Air terjadi daripada angin. Angin terjadi daripada api. Api terjadi daripada Nur Muhammad. Maka jas kita ini terjadi dari norma hukum tuan roh kita tadi terjadi dari norma hukum tuan maka namanya jasas kita norma hukum roh kita pun narnya norma hukum tuan tidak ada lain hancurlah roh kita jadi norma hukum hancur jasas kita jadi norma hukum kalau sudah Mitra di badan kita, nataya ini dan jeruk kita, hendaklah seluruh alam semesta kita pandang demikian. Apa aja tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nah, kalau sudah Mitra pandangan satu, yaitu Nur Muhammad, Allah membuka akan keelokan dan wajibir wujudnya lagi Suci adanya. Bila terbuka keelokan Allah, Disinilah tidak ada lagi dupacita. Dan disinilah apa maksud kita tercapai Emangnya kalau orang-orang dukacita itu kan ada maksudnya, ada hasil Kalau maksudnya itu hasil, hilang dukacitanya Untuk mencapai itu, nah sampai dulu sama melihat keelokan wajib berwujud ini Jalannya untuk melihat keelokan wajibil wujud, harus kita itu memisahkan nur Muhammad ini kepada roh dan batang tubuh dan alam. semesta. Jalannya mengetahui bahwa asal daripada makhluk, awal daripada makhluk nur Muhammad. Kemudian roh kita dan roh alam semesta jadi dari nur, nur Muhammad. Nah, tubuh ini terjadi daripada Nabi Adam Nabi Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka, jasad dan roh adalah Nur Muhammad, narannya keduanya ini. Demikianlah alam nam lainnya daripada dunia dan akhirat. Pabila sudah satu yang dipandang hanya nol itu aja di otak kita dan di hati kita. Sampai seakan-akan di mata kita. Maka disitulah akan dibubarkan keelokan zat wajib bagi suci adanya. Maka disitulah makom yang disebut sempurna. ya hari ini adalah pembicaraan masalah itu sempurna. Itu jaklo dululah. Itu aja dulu, Pak. Tapi ini, ini pian di dulu, dulu Dan ini jangan lagi pian pangannya. Siapa nang paham, ia paham. Nang pada paham, jangan bertakun lawan nang. Ada ahlinya, kena di amun Namun di pian rusaknya cekat. Ulun pada hendak memborong, pada cuma ulun menjaga akan. Jangan sampai pihan dipenderi oleh orang nangsata. Itu aja ulun menjaga akan. Jangan orang nang pada tanggung jawab berpandir. Kesian pihan. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita. Pertama, makrifat kepada sisi. Nomor dua, mengenal cara kita. Nomor tiga, mengenal cara menghadap. Ma'rifat itu adalah mengenal Allahnya. Cara ibadat fitri adapun cara menghadap, ma'rifat kepada Allah Ta'ala ini kada bisa sempurna kecuali dengan melewat dua perkara. Nomor satu, mengetahui awal daripada makhluk. Nomor dua, mengetahui asal kejadian diri. Awal makhluk, Nur Muhammad. Diri kita terjadi daripada roh dan tubuh. Roh daripada Nur Muhammad, tubuh daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari Nur Muhammad juga. Maka hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala Nur. Nang mahadam nur Nang datang nur Kemudian misra Allah yang demikian ini Kepada alam yang lainnya Artinya jangan ada lagi Yang lain hanya Sebagaimana misra air Dengan tubuh tumbuhan Misrahnya Akan membukakan Allah ta'ala akan hati engkau Melihat keelokan zatnya Yang wajib wujud Lagi susi karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala kaca walik dengan perantara nur-nya. Nur-nya itu misa pada kita dengan perantara nur Muhammad SAW. Jadi, jika tidak ada Nur Muhammad, Niscaya kita tidak ada sama sekali. Namun, kadang ada sama sekali, kita macam apa anak mengenal Tuhan? Jadi, adanya kita dengan Nur Muhammad, mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad. Oleh sebab itu, karena ia Nur Muhammad, Tuhun lagi tersampir kepada wujudnya Allah taala tidak ada yang paling hampir kepada Allah kecuali nur Muhammad Nur Muhammad ini adalah daripada kita dan alam semesta jadi kita ini terjauh sedikit nang parah benar nur Muhammad itu maka barang siapa memisrahkan ia akan Nur Muhammad AS dan memusyahadahkan akan dia artinya mengingatkan adalah serasa memisrahkan Tuhannya dan memusyahadahkan Tuhannya jadi orang yang mengingatakan Nur Muhammad seakan-akan mengingatakan Allah karena Nur itu adalah nama Rasulullah Nur itu juga namanya Allah Dengan sebab demikian Nur Muhammad ini menjadi kenyataan Bagi zatnya Allah SWT Tiandra Al-Khifari